Saya sendiri adalah orang yang mungkin dalam 10 tahun terakhir ini tidak terlalu tidak terlalu percaya pada apa yang disebut masterpieces, Karena ada dua sebenarnya definisi masterpieces itu kan. Mungkin kelompok kritikus dan sejarawan relatif bersepakat tentang karya-karya tertentu yang dianggap penting. Jadi kalau Picasso dianggap karya terpentingnya apa gitu ya. Atau Avandi apa? Nah saya sendiri agak berpisah dari kesepakatan ini Meskipun tidak sepenuhnya karena e, Ternyata selera saya sangat dipengaruhi oleh Apa yang terlanjur dipilih oleh sejarah seni rupa Indonesia Sebagai karya-karya yang dianggap penting Meskipun saya berusaha keras berkelit dari definisi itu Yang kedua master mungkin e, Tadi seperti dikatakan mas Bambu ya Itu terlalu banyak dihubung-hubungkan dengan Cerita di baliknya dan cerita itu seringkali cerita biografis ya, Cerita biografis, nah masalahnya uh, Jadi seakan-akan cerita besar di balik sebuah karya itu bisa menentukan karya itu disebut master nah, Saya sangat ragu dengan uh, kriteria yang kedua ini juga karena Sebenarnya kalau kita melihat sebuah karya di depan ya di museum misalnya itu Kita tidak punya kesempatan untuk mengorek uh, sebab-musabab karya ini lahir itu apa betul-betul apa yang tersedia di depan kita itu adalah sesuatu yang yang harus berkonfrontasi langsung dengan kita nah oleh karena itu saya berusaha memilih karya-karya Pak Sujoyono berdasarkan trayek atau trayek tertentu dari eh, karir kepelukisan beliau sendiri yang menurut pandangan saya Sangat diwarnai oleh Keinginan untuk mencapai sesuatu yang Painterly Dalam bahasa Inggris, sesuatu yang nilainya itu Painterly, tetapi dalam konteks Indonesia Nah Dalam Dalam arti ini eh, Pak Sujoyono itu Sangat tidak konsisten Tidak dalam arti buruk ya Kalau kita bandingkan misalnya Sujoyono dengan Hendra atau Avandi Maka Hendra dan Avandi itu adalah pelukis yang konsisten Konsisten dalam arti kalau kita melihat karya-karya mereka dari tahun 40-an sampai akhir hayatnya Itu itu ada satu perkembangan memang Katakanlah itu satu perkembangan yang linear gitu ya Sujoyono tidak demikian Sujoyono itu e, meskipun seringkali dihubung-hubungkan dengan jiwa keto ya, Sebenarnya karya beliau itu sangat berliku-liku dan seringkali dia menantang dirinya sendiri gitu. Misalnya pada tahun 70-an ya beliau menggambar pemandangan alam yang kurang lebih boleh dikatakan sebagai uh, kelanjutan dari Moi Indi yang dia tentang pada tahun 30-an misalnya begitu ya, oleh karena itu uh, saya memilih karya-karya yang menurut saya adalah simpul-simpul penting atau saya anggap penting untuk untuk me mewakili E, trayek perjalanan Sujoyono ini nah simpul-simpul itu mungkin mungkin e, apa namanya menghubungkan periode dia dengan yang sekarang dengan yang sebelumnya atau yang akan datang nah kemudian kalau saya seperti juga mas Bambu saya tidak punya banyak kesempatan untuk melihat karya beliau tetapi mungkin ada sekitar 50 karya yang sempat saya lihat dan kemudian saya e, menggunakan bahan-bahan lain dokumentasi dan kalau saya menggunakan bahan-bahan itu, mungkin saya bisa memilih 30 yang saya anggap penting menurut saya dan e, barangkali di dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan 14 kalau tidak salah. Nah, yang pertama tentu saja di depan kelambu terbuka. E, salah satu ciri dari lukisan Sujoyono sebenarnya begini. Kadang-kadang dalam menikmati karya seni itu kita seringkali lupa bahwa kita ini membawa beban tertentu ya beban tertentu. Nah sekarang andaikan kita melihat lukisan ini sebagai bukan orang Indonesia kira-kira kira-kira uh, persepsi kita seperti apa? Gitu. Uh, nah lukisan ini kan sebenarnya mengandung banyak keanehan ya terutama distorsi ya distorsi misalnya tangannya lihat. E, tangannya yang menjulur di depan itu itu kan sangat tidak sangat tidak anatomistik dan seperti itulah tetapi kalau kita melihat lebih lanjut lagi sebenarnya kemudian kita terpaku kepada pandangan seorang perempuan ini yang sebenarnya e, tidak apa ini bicara apa sebenarnya ini pandangan yang yang seperti menghindari dari kita Tapi juga sekaligus mau menangkap kita Jadi itu ada misteri ya Misteri antara melihat dan dilihat Atau antara melihat dan menghindari pandangan orang lain ya Nah dalam hal ini memang uh, Jiwa ketok menurut Mas Bambu muncul Tetapi sebenarnya begini uh, Jiwa ketoknya Pak John itu Kalau itu diperbandingkan dengan uh, Hendra dan di misalnya Itu sangat dingin ya jiwa ketoknya ya Sangat dingin, e, kalau Anda melihat lukisan-lukisan Avanti pada periode yang sama Dan Indra pada periode yang sama Itu kelihatan mereka itu lebih Apa namanya, lebih ekspresif Lebih ekspresionistis, gitu. tapi ini tidak menurut saya Ini ada satu, satu Penjarakan, ya. satu e, Ya dalam bahasa Jerman Verfremdung Effekt lah kira-kira begitu Nah menurut saya kombinasi dari semua itu Membuat lukisan ini menarik ya. e, Kemudian lukisan berikutnya nah ini juga uh, saya tidak tahu apakah saya memilih karya ini karena saya teringat sesuatu itu tetapi mungkin gambar-gambar ini ini objektif ya sangat objektif dan menurut saya sangat berjarak uh, sangat berjarak bayangkan pada tahun yang sama misalnya Abandi menggambar pengemis menggambar pejuang dan Hendra juga pada saat yang sama menggambar gerilyawan menurut saya potret ini sangat sangat dingin sangat berjarak dan dan uh, apa ya uh, apa kelihatan satu dorongan untuk membuat sesuatu yang painterly ya, sesuatu yang lukisan tuh kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Dan me, me, me, memper apa namanya melangkahi justru potret-potret potret-potretnya potret sendiri ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini sama menurut saya. E, lukisan ini sebenarnya kalau kita pikir betul-betul tidak jelas konteksnya, ya. Kalau misalnya ini di mana, bisa di mana saja kan? Bisa di mana saja dan dan e, apa namanya? E, mungkin satu-satunya yang membuat lukisan ini berciri Indonesia mungkin warna-warna tanahnya, mungkin saya tidak tahu. Tetapi kan kalau saya sebagai pemandang, maka saya akan bukan berpaling pada sosok di depan itu, tetapi kepada langit yang di belakang itu. Langit di belakang itu tuh seperti apa kuat sekali ya kalau kita melihat yang eh, gambarnya yang asli itu sangat kuat biru di belakang itu dan eh, saya sendiri sebagai pemandang lukisan akan cenderung me, apa namanya, me, melihat itu pertama kali sebagai unsur dominan daripada sosok lelaki di depan itu ya jadi sebenarnya sekalipun ini judulnya perintis gerilya di sini tidak ada heroisme sama sekali tidak ada heroisme ya. Tidak ada adegan bertempuran misalnya, tidak ada romantisisme sama sekali Jadi dengan kata lain jiwa Keto itu sangat dingin sebenarnya dalam kasus Sujoyono uh, Lukisan berikutnya Nah ini juga sama Ini juga sama sebenarnya Nah uh, sekarang ini yang lebih kuat adalah latar depannya Kalau tadi latar belakangnya yes. uh, Saya tidak tahu apakah Sujoyono pernah melihat surrealisme Tapi ada yang surreal di dalam lukisan ini meskipun itu tidak bukan posisi dari dua bentuk-bentuk yang sangat berbeda, tetapi sebenarnya memberi suatu latar tertentu kepada orang, ya orang dan, dan uh, kemudian dia menonjolkan latar belakangnya. Nah ini selain itu juga tampak di sini uh, dia mengejar sesuatu yang painterly, sesuatu yang yang, yang kayak apa sih kira-kira lukisan itu. Gitu. Jadi. Sebenarnya kalau ada ide di dalam lukisan Lukan Sujayono adalah ide itu ya. Dia sendiri bergerak dengan ide menggunakan tema-tema uh, tertentu, tema-tema di dalam di dalam uh, apa namanya di dalam pengalaman sejarah untuk mencapai sesuatu yang painterly. Nah kemudian uh, lukisan berikutnya. Nah. <tuh>. Oh. <tuh. tuh>. Ini saya lihat di kalau nggak salah di Madelang ini. Kalau tidak salah. Nah, saya mula-mula melihat pertama kali itu kayaknya Mas Bayu itu yang kedua dari kiri, terus saya tanya ke dia ternyata itu betul. Nah, jadi ini saya kira ah, itu tadi ya. Jadi Sujoyono itu berpindah kepada satu realisme yang kurang lebih fotografis. Tapi lagi-lagi di sini dia menantang itu. Apa sih eh, realisme itu? Apakah ini lukisan yang belum selesai misalnya Selalu ada unsur Meskipun kita lihat orang-orangnya ini sangat Sangat uh, representasional Sangat mirip dengan orang-orang yang kita lihat ya Menggambarnya bagus sekali Tapi selalu ada unsur yang dirusak ya Sebelah kiri, sebelah kanan itu kan diore-ore itu sebenarnya ya. Jadi tidak, tidak, tidak teguh betul me menggarap sosok-sosok uh, realis ini tapi justru di situ dinamika lukisan ini menurut saya, dan sangat sangat bisa dinikmati. Jadi latar belakang yang tidak jelas ya, kemudian kemudian orang ini sebenarnya melihat apa nih, melihat apa dan poster apa gitu yang dilihat itu tidak pernah jelas. Ya. Jadi misteri semacam itu yang selalu muncul di dalam lukisan-lukisan sejuluh. Uh, kemudian yang uh, yang berikutnya. Nah, ini saya mirip dengan Mas Wagub. Ini, ini sebenarnya mengingatkan saya pada cap gome. Ya. Tetapi saya tidak tidak memilih cap gome. <tuh> karena menurut saya cap gome itu sangat, kalau itu lukisan cap gome itu seperti tidak menempel ke kanvas ya. Tidak jejak bahasa Jawanya. Nah memang sarkasme itu terasa Tetapi saya tidak bisa menikmati cagumnya sebagai lukisan Nah saya ketemu di dalam lukisan ini Jadi bagaimana sarkasme itu muncul lagi di tahun-tahun 70-an ya ketika eh, Ketika Pak John menul, eh, melukis eh, melukis sesuatu yang yang Sebenarnya ini kan membicarakan karya seni itu sendiri Mengejek seni modern lah ini Ini patungnya kurang lebih kan patung modern eh, Orang-orang penikmat seni yang, ya gitulah. lah Jadi, uh, apa namanya, unsur kekasaran, unsur painterly itu muncul lagi di dalam ide-ide seperti ini ya uh, Kira-kira, oke okay, berikutnya lagi Nah ini, potret diri Sebenarnya Pak Sujoyono itu uh, tidak terlalu banyak melukis potret diri Dibandingkan Avandi misalnya, kalau saya tidak salah ya. Atau bahkan pada masa-masa awal uh, saya hampir tidak bisa menemukan potret diri Sujoyono Tetapi Hendra itu Senang melukis potret diri pada saat-saat awalnya Nah Ini saya anggap lukisan potret diri Sujoyono Yang terbaik Itu tadi karena Apa ya karena Dia tidak Bisa gitu e, menampilkan Lagi-lagi e, Unsur-unsur grotes Di dalam dirinya sendiri Tapi juga dengan cara yang tadi Saya katakan painterly tadi yang berikutnya nah ini eh, ini mungkin lukisan yang eh, ya begini kadang-kadang eh, saya mencari sesuatu yang epik gitu di dalam lukisan-lukisan Indonesia ya. dan menurut saya syarat-syarat epik itu ada di dalam lukisan ini ya lagi-lagi eh, eh, dengan ciri yang sama yaitu apa namanya dengan ciri painterly yang sama muncul di sini. Uh, kemudian yang berikutnya. Nah, ini juga uh, menurut saya ini juga satu paket dengan yang tadi dengan uh, tadi itu apa high level ya high level dan ini uh, ini juga satu apa namanya satu, satu simbolisme yang lain juga meskipun ini tidak terlalu jelas ya intinya ya uh, konteksnya apa yang diparodikannya tidak terlalu jelas tetapi Iya, sekali lagi ada ide di sini, ya. ada ide. Selalu dia bergerak dengan ide loh. Orang yang kelebihan beban harus menahan keseimbangan dan orang berjalan dari ujung ke ujung yang yang tidak jelas entah dari mana kemana misalnya. Hal-hal seperti itu yang yang selalu muncul dalam ya, lukisan itu. Dan itu tidak ada dalam lukisan Abdi dan Hendra. Kita tidak pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Ini ini sebenarnya tentang apa? Gitu. Itu. Pertanyaan yang tidak pernah muncul Kalau kita melihat lukisannya Afandi atau Hendra Sudah selesai, ini babi Bali Ini pure, ini Apa namanya Kegiatan di pasar Dalam ini itu muncul, terus ini apa sesungguhnya Dan keasikan bertanya-tanya Itu yang menurut saya Salah satu kekuatan dari lukisan Oke baik Nah ini satu paket dengan yang tadi ya Selalu realisme yang Sifatnya lebih fotografis Selalu dirusak sendiri dengan apa namanya dengan coret coret di sekitarnya ini bumi ya bisa? ya, ya. ya. oke okay. baik nah ini satu periode di mana itu kurang lebih menggambar sesuatu yang yang tidak jelas bentuknya apa memang ada layang layang di situ ya tetapi sebenarnya kan kalau tidak ada judulnya kita tidak tahu itu kalau ada layang layang iya kan ini kan seperti lukisan abstrak biasa ya oh, <laughs> oh iya Tapi itu begitu kecil Sehingga agak susah itu diperhitungkan Sebagai layang-layang Itu kan bisa juga seperti Seperti eh, Tahunya pajak Sidik Atau Hangryo gitu kan bisa Nggak harus, nggak harus layang-layang Jadi Menurut saya ada satu periode di mana Sujoyono betul-betul eh, Menggambar sesuatu tetapi Menghindar dari itu sepenuhnya Jadi lukisan abstrak atau semacam itu Baik sel Selanjutnya Nah ini sama e, Jadi Ini lukisan yang mengingatkan kita kepada mengungsi tadi Tahun berapa tadi itu e, Tetapi ini kelihatan e, Objeknya diganti ya Meskipun latar belakangnya mungkin mirip Itu diganti dengan orang melukis dan seseorang Perempuan yang berdiri di belakang Baik seterusnya Nah ini sama, pilihan saya sama dengan Mas Banggu uh, Ini uh, seperti juga high level tadi ya Sarkasme Sarkasme atau karikatur Kemudian seterusnya Nah ini sebenarnya begini Saya ini penggemar lukisan Mohi ya Atau ketika kecil saya dibesarkan dengan jenis lukisan itu Kumpul dan kawan-kawan di Jawa Timur itu Nah kemudian ada soal lain yaitu Sujoyono pernah suatu masa di awal karirnya itu melawan Mohindi Tapi kemudian pada tahun 17 dia menggambar itu Saya kira ini kalau kita bebaskan dari asal-usul lukisannya sebenarnya ini kan seperti parodi terhadap Mohindi Dan lagi-lagi misteri yaitu ada orang berkebaya di belakang Ada orang berkebaya, ini, ini, ini pasti sesuatu yang, yang agak surreal ya ini pasti yang di latar depan itu tepian sebuah rumah mewah sekali, tapi ini apa di tepi danau atau di tepi, di tepi teluk begitu? Di ujung sana itu ada kapal kapal masuk menjorok mau datang. Ya, jadi sebenarnya ini tentang apa sebenarnya? Itu selalu muncul ya kan? di dalam lukisan Sujoyo. Itu juga ada patung eh, patung Romawi di, di tengah danau. Terus, nah ini juga. Lukisan mui indi dalam arti kata tertentu, tetapi warna-warnanya itu fauvist. Menurut saya ada banyak warna fauvist di dalam lukisan uh, Soejojono yang tahun 70-an dan uh, saya kira itu memang dia main-main itu dengan mui indi itu dan ada tanah berwarna merah darah dan seterusnya dan saya kira uh, komposisi warnanya itu memperlihatkan usaha-usaha untuk menjadi painter di masih tetap begitu ya kemudian Selesai. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa lukisan tadi itu mungkin saja master pieces dari Pak Sujoyono, mungkin saja bukan. Tetapi kalau saya harus memilih lukisan-lukisan uh, yang menjadi simpul penting dari perjalanan Sujoyono, yaitu ada yang tidak saya pilih ya? pasti ya. Lukisan-lukisan still lifes-nya itu enggak saya pilih. Karena saya nggak nggak paham saya. Lukisan still life itu. Kenapa ini ada gambar ini? Tidak saya masukkan. Uh, lukisan nudes beliau juga tidak saya masukkan, jadi uh, Sebenarnya Sujoyono itu dibandingkan Indra dan Avandi, itu pelukis tanpa nafsu ya, yeah. Gak ada nafsu birahi dalam karya uh, Termasuk dalam nudesnya Itu dingin lagi, dingin lagi, tapi menurut saya lukisan-lukisan yang tidak saya pilih Nudes maupun style itu tidak saya pilih karena saya nggak bisa berkomunikasi dengan lukisan itu, saya, atau saya anggap agak aneh gitu, distorsi anatominya dan lain-lain. Oleh karena itu inilah yang saya pilih dan inilah yang saya anggap mewakili uh, seluruh perjalanan Soeharto yang yang memang tidak konsisten, inkonsistensi yang tidak saya temukan misalnya pada Hendra dan Apani. yang linier ya perjalanannya. Jadi demikian uh, paparan saya, masih.